ajaran Islam itu dibangun berdasarkan cinta. kita pernah dengar saya dinasah, saya dinausin, dicubit oleh Rasulullah, dipukul oleh Rasulullah, dipukul oleh ibunya, siti Fatimah, dipukul oleh saya Ali, ini tidak pernah dengar. bukan berarti nakal mereka. sering kita dengar ketika Rasulullah sholat, saya dinasah, saya dinausin, ya berada di pundaknya Rasulullah, ya ditunggu oleh Rasulullah sabar. ini namanya anak-anak. anak-anak adalah dunia permainan kita harus panggungi kita juga pernah menjadi anak-anak tapi berapa banyak kita merasa terganggu karena anak-anak suatu kali Rasulullah saya dinasai dan Dina datang diciumi ada satu sahabat heran dari Rasulullah kamu seperti ini terhadap anak-anak kamu punya anak berapa? saya punya anak sembilan terus, kamu tidak pernah mencium anamu? enggak ya Rasulullah kamu bukan termasuk umatku kamu memikir ibadah itu hanya sholat hanya baca Al-Quran mencium anak itu ibadah betul? mencium anak juga ibadah mencium ibunya juga ibadah iya kan? tapi jangan lupa mencium anaknya iya kan? Daraja. setiap orang tua yang mencium anaknya daraja hatta rasulullah bin daroja hatir salah satu tangga menuju surga itu adalah berkasih sayang mencium kepada anak kecil Hal lain yang terkait dengan puasa secara sofistik di sini, ya, ada seperti dijelaskan oleh Imam Ghazali, ya, puasa ada minimal ada tiga, ada puasanya orang awam, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga yang diisa ke dalam hadis kami shaw ini lai shamin siami -so -la illa atas berapa-banyak orang yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dada tapi ya gak apa-apa ini juga diterima kelasnya kelas kelas ekonomi ada lagi yang kelas lebih tinggi kelas khusus ya kan kelas spesial yaitu puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dada puasa pikiran Bersihkan otakmu dari berpikir yang tidak baik Termasuk apa? kamu berburuk kepada Gusti Allah Gusti, saya saja yang menderita hidup saya saja Utang gak bisa bayar, tagihan di mana-mana ya kontrak kan? rumah gak bisa bayar, masalah banyak Masalah anak, masalah pasangan, masalah sama saudara Apa-apaan hidup seperti ini, ini namanya frustasi Lalu berburu sangka kepada allah swt. Nah, ini namanya najis, apanya? Najis pikirannya, otaknya najis. Nah, ini harus dibersihkan. Ya kan? Satu kali ada anak kecil. Nah, ini puasa yang spesial. Anak kecil masuk ke rumah, kemudian dia ketawa tawa Ditanya oleh ayahnya, 5 lima, lima data tanah. Kenapa kamu tertawa? Iya ayah tadi saya lihat di luar di depan rumah kita ada orang jalan, ada orang tua pakai tongkat. Kemudian jalannya begini. Tiru-tur. Terpincang-pincang. Anak kecil itu ketawa. Menurut dia terlucu Nah, di sini tugas saya memberikan pendidikan kepada anak. -anak. Kamu ambil lutut, Ayah, bukan waktunya salat sekarang. Kamu sudah najis kamu menghina makhluknya Allah SWT itu penghinaan kamu najis. kamu ambil nah ini pendidikannya orang sufi seperti ini mengambil mundur bukan hanya untuk sholat ada dosa-dosa yang kita lakukan karena pikiran kita yang tidak baik berpikir negatif, melecehkan orang lain, merendahkan orang lain dan itu yang terjadi ini kebanyakan polusi dosa yang terjadi sekarang orang berpikir bahwa ibadah itu hanya sekedar sholat hanya sekedar kumpul hanya sekedar sama kelompoknya saja bukan itu ibadah bukan hanya itu Islam menekankan ibadah itu ya ibadah harus menyentuh hati kita ibadah harus menyentuh batin kita seperti doa tadi yang saya awal ini saya baca ketika hatimu sudah ada cinta kepada Allah ya, kamu akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. kenapa kamu tidak mendapatkan ilmu yang khusus ya, karena hatimu masih kotor bersihkan hatimu, nur akan datang, cahaya akan datang tapi kalau hatimu belum bersih percuma kamu dapat ilmu melahirkan sombong karena itu ilmu seperti ini kalau orang pada diri seorang itu masih ada hijab, ada tabir, susah dia membersihkan hatinya. Ya. Orang kalau sudah merasa dirinya pinter, dia ya nggak belajar, lahirlah sombong, lah, kemudian mencoba-coba menilai orang, tapi menganggap dirinya paling benar. Orang yang menganggap dirinya paling benar, ketahuilah itu adalah orang yang tidak benar. Seorang muslim selalu mencari terus, dalam pencarian terus. Dan tidak menganggap dirinya paling benar, sehingga tidak melayani kesombongan. Ini yang terjadi sekarang keganjulan yang terjadi, perkelahian yang tidak perlu yang terjadi baik di rumah tangga, di berbagai tempat, di berbagai keadaan, bahkan di tempat-tempat suci terjadi perkelahian. Karena memang kita tidak beragama dan tidak tahu saripati agama itu apa. Nih saya kasih tahu sekarang, nah, kalau kalian amal tadi selesai, udah pegang, aman dan kalian mendapatkan saripati agama saripati agama itu apa? 3 in 1 cinta, cinta, cinta kalau kamu beragama tidak melahirkan cinta tidak berkasih sayang kepada orang lain tidak berkasih sayang kepada manusia cuma ya. di bulan Ramadan kita belajar kepada salah satu muridnya Rasulullah di Dipukul pedangnya di bulan Ramadan. Ya, di akhir bulan Ramadhan oleh Abu Rahman bin Muljam. Siapa Abu Rahman bin Muljam? Ali ibadah, hafal Alquran, solar malam, hatinya kotor. Khalifah zamannya dibunuh. Jadi Ali dibeli oleh umat Islam. Ya, tapi hanya karena perbedaan perbedaan kecil dia mengatah bilinya lebih alim dari Syaitin Ali bahkan siapapun yang sama saya Ali, termasuk Muawiyah, termasuk Amr bin As, mereka akan bunuh. Tapi yang kena saya Ali. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari saya Ali. Waktu saya Ali dipukul, dipukul pedang beracun itu, dan dikasih susu nih ini waktu puasa loh ini, dikasih susu oleh ah, oleh anaknya. Saya dinausin, saya dinausin susu. Dan makanan roti, saya dengar bilang apa? Kamu berikan gak makanan yang sama kepada Abdurrahman bin Muljam. Bayangkan, orang yang baru membunuh dia. Kamu berikan makanan gak yang sama. Pada nilai kemanusiaan, Ali memberikan pelajaran berharga kepada kita. Musuh adalah musuh, tapi jangan tolak hati jangan kau abaikan kehaknya kita kan sesama Islam sesama Islam kok berantem sesama Islam kok berkelahi sesama Islam Nabinya nya sama aiblahnya sama Al-Qur'annya sama kenapa bermusuhan karena hatinya kotor hatinya kotor kamu minum air zam-zam sebanyak apapun percuma, percuma, karena wadah hatimu kotor, air zam-zam yang paling bersih itu, ya, tidak bisa. Kenapa wadah hatimu kotor? Bersihkan hatimu dulu, baru kamu bisa memahami inti agama itu apa sih. Kalau ngaji tidak melahirkan kasih sayang, tidak mengubah sikapmu, lalu pertanyaannya sampai kapan kamu mau berubah? Sampai kapan? Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam durasi yang pendek kenapa manusia diciptakan 10 tahun kenapa gak diperpanjang 100 tahun lebih atau 300 tahun atau orang-orang Yahudi menging menginginkan lalu ammaru alfasana kita pergi hidup 1000 tahun kenapa kalau ditanya dokter mungkin jawabannya oh manusia tubuhnya akan rusak kalau terlalu lama hidup itu jawaban dokter tapi jawaban ahli makrifat beda karena usia manusia untuk kamu sa'ir menuju Allah, kamu turun ke dunia ini dari alam atas turun ke bawah, kamu supaya naik lagi mi'raj. Kenapa soalnya dikatakan mi'raj? Supaya kamu naik ke atas. Kenapa kamu puasa? Supaya kamu mi'raj. Kamu ini manusia bukan binatang. Kalau binatang makan terus tidur terus kerjanya cuma itu manusia tidak, boleh makan tapi kamu ya, karena kamu manusia supaya ruh, ruh ini tidak perlu makanan tidak perlu minuman ya, kan? ilmu makanan ruh adalah ilmu, ini makanannya ruh, makanan ruh adalah cahaya, itu makanan ruh karena itu malaikat nggak pernah makan, nggak pernah minum nah, supaya kamu disadarkan bahwa level beda dengan binatang kalau binatang hidupnya untuk makan, untuk minum selesai, gak punya tujuan kalau kamu bertujuan hidup ini, dikasih durasi yang pendek karena Allah tahu bahwa dengan usia yang kira-kira di bawah 100 ini, 70-60 ini kamu bisa menuju Allah, kalau kamu jalan benar maka tugasmu apa hidup di dunia ini, Ini penting ini, ini. untuk apa kamu hidup di dunia, untuk menghilangkan ya, awal untuk menghilangkan hijab yang ada dalam dirimu hijab kebinatangan kamu harus berusaha mentas menjadi manusia itu tugasnya ya. kalau kamu marah tidak pada tempatnya, berarti kamu masih menjadi binatang kalau kamu memukul orang hanya karena alasan yang sepele, hanya karena perbedaan pendapat sampai main tangan kamu belum mentas menjadi manusia kamu belajar lagi menjadi manusia karena yang bisa berpuasa ini supaya kamu bertakwa sampai yang bisa bertakwa? manusia selain manusia gak bisa mungkin, gak bisa bertakwa dan ciri orang yang bertakwa itu hatinya lembut Islam datang untuk melembutkan hatimu lembut hatimu dan kamu harus memaklumi orang lain Ya, anak-anak kamu punya orang tua kamu layani orang tuamu itu ibadah oh ayah saya gak baik ayah saya gak memperhatikan hak jangan menuntut hak kewajibanmu sebagai anak melayani orang tua orang tua mau baik atau tidak layani dia bahkan di saat dia kafir sekalipun kata Al-Quran apa meskipun dia kafir kamu tetap layani dia itu agama itu inti agama saya sering katakan nanti saya kasih waktu 1-2 pertanyaan kalau ada yang mau bertanya baru kemudian setelah itu kita tutup Oke. Okay. saya sering katakan begini kalau kamu saya suruh sholat apalagi kasih anak-anak muda sholat 100 rokaat, kuat gak? Kan? oh ya. ya, kuat asal fisiknya kuat kan? asal kasih makan yang banyak, ya kan? Ya, apalagi kalau dimingi-mingi uang ayo, 100 rokaat, wah, wow, kuat dia, ya. mau oh, 1000 rokat, kan? ya? Ibadah asal visi kuat, okelah Tetapi kalau misalnya kamu sebagai suami pulang diomeli istrimu, muak kamu. Ah, ini dulu, nanti Kamu sebagai anak baru datang disuruh orang tua, masuk siapa? Nanti dulu pak, sebentar pak, capek ini itu. Ini nggak semua orang siap. Menahan diri dari kita tidak bereaksi saat kita mendengarkan perkataan yang buruk dari orang-orang dekat kita. Siapapun itu, Istri, suami, orang tua, kakak, adik, dan lain sebagainya gak semua orang siap. Nah, tasawuf di sini memberikan sebuah terapi kepada kita bahwa kadang-kadang gara-gara seorang suami yang sabar mendengar omelan oh, istrinya. Demi supaya apa? Jangan sampai ribut di depan anak-anaknya, supaya anaknya tetap menghormati istrinya, supaya anak tetap menghormati ayahnya dan keluarga damai. Tentram itu nilainya kadang-kadang lebih daripada ibadah-ibadah yang lain, bahkan daripada haji, daripada umroh. Kalau umroh, haji gampang, asal ada, ada, asal ada, ada, asal ada tetapi apakah yang haji dan umroh itu kemudian bisa lebih baik di tengah keluarganya sesama anaknya sesama pasangannya sama saudaranya nanti dulu banyak tidak sedikit orang yang kemudian haji umroh hubungan sama saudaranya masih gak akur lah. saudaranya gak mampu jelas-jelas gak mampu gak mau dibantu ini agama macam apa ini? Tetangganya jelas-jelas mau makan aja susah, gak dibantu. Ini agama macam apa? Tuhan, kamu pikir hanya di Masjid saja? Tuhan itu bersama orang-orang fakir dan miskin. Rasulullah itu berkumpul bersama fakir dan miskin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat diri saya dan menjadi inspirasi yang hadir, seimbang dan seimam. Memang perjuangannya berat untuk menjadi puasa bukan hanya sekedar biasa, puasa yang luar biasa, puasa yang mengubah kita, puasa yang melahirkan cinta. Tapi dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah. Nanti Nabi salat tanggal sudah berganti kalau tanggal Arab. Saya tidak tahu, saya termasuk yang hari ini kok sudah ampuni atau tidak. Dan sebentar lagi Ramadan selesai. Betapa kelacannya saya ya, saya ya kalau wajar suruh besok ini berganti, matahari terbit kamu belum catat aku belum catat kami ya Allah termasuk orang-orang yang kau ampuni itu adalah kecelakaan yang luar biasa dan lebih parah daripada itu nanti kalau romantun sudah selesai nama kita tidak ada di list di daftar orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita, terutama dosa terhadap keluarga kita, dosa terhadap anak kita, terhadap pasangan kita. Kalau ada satu pertanyaan, silakan. Sebisa kita dapat saudara Dipersilakan kepada jemaah Bapak-bapak ingin bertanya. Iya. ya terima kasih ya terima kasih bapak set tapi bisa ahmad ahmad ya tapi berarti intinya tadi dengan bapak bahwa puasa biasa biasa saja atau biasa biasa saja berpuasa nah penjelasan ini dari kata kata itu jadi kita harus puasa ya bagaimana begitu bapak set ahmad ahmad ya ahmad, Ya apa masih bisa? Ya cukup itu. Ya bagaimana? Nah, ini pertanyaannya bagus Bagaimana supaya puasa kita bukan hanya berdasar biasa? Nih, saya kasih cara sederhana. Supaya kamu puasamu tidak biasa, kamu berhenti dulu. Kenapa saya berpuasa? Buat apa? Apa manfaatnya puasa? Buat saya? Nah, kamu melakukan muhasabah. Kita dengar ini, ini penting sekali. Kita tidak punya banyak waktu untuk kita berpikir terhadap diri kita. Kita terlalu mikirin orang lain. Termasuk mikirin orang Udahlah, jangan mikirin siapapun. Pikirkan dirimu sendiri. Dan waktu terbaik, kamu tidak punya waktu. Waktu terbaik adalah di malam hari. Jam 2, jam 3. Pokoknya kamu menyendiri. Di kamar kunci, tidak ada suara apapun. Nah, kamu berdialog dengan dirimu sendiri. Gusti, saya, nama saya, bin siapa, orang tua saya, tinggal di mana. Selama ini kamu, aku sudah puas kan kamu terhadap diri sendiri. Namanya muhasabah muhasabah terhadap diri kita sendiri. Bisa nggak saya bisa lebih baik daripada yang sekarang? Sangat bisa. Kamu merdu, merdu membayangkan dosa-dosa, kekurangan-kekurangan, tafakur. masih banyak kekurangan saya, dosa saya. Ya, banyak, saya gak bisa membuat orang sekitar saya tersenyum ya, minta maaf, nah ini kalau kamu sudah bisa Ma, santai menangis selesai nur, nur ada cahaya di hati setetes saja nah, ini namanya punya makna ini namanya muhasabah yang akan mengubah kamu satu tetes air mata sangat berharga tapi ini perlu sebuah pengkondisian jadi ini adalah ibadah tafakur muhasabah tengah malam ini akan menyadarkan kita. Itu cara sederhananya seperti itu, lakukan seperti itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Cukup, Masih. satu lagi baru kan? bisa. Oke. bagi ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya tanyakan apa hukum puasa dan dan apakah boleh puasa itu tidak sholat atau yeah. Oke, okay. <tuh> kalau tidak sholat dengan sengaja tentu hukumnya puasa wajib puasa wajib, sholat juga wajib harus sholat kesoali kalau dia tidak sengaja terlewat dan sebagainya beda orang melakukan dengan tidak sengaja atau dia sengaja tentu orang yang berpuasa kebanyakan dan pastinya akan sholat kalau dia terlena karena ketiduran dan lain sebagainya yang nggak apa-apa diganti sholatnya diganti tapi tetap puasa disertai dengan sholat karena sholat itu wajib ya bales ya oke okay, itu saja mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan hidayahnya memberikan taufiknya kepada kita Akabarullah minna aminkum Bagaimana amal kita diterima oleh Allah SWT Aku lukali aja wa astaghfirullah Li walakum balisai dan muslimin Walhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, baru saja kita sama-sama simak dan dengarkan penyampaian khususnya dari beliau Al-Muqamun, Dr. Al-Habib Syekh Muhammad Al-Kamuqamah Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita bersama. Amin amin ya rabbal